Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ngaos ngaji obrolan zaman sekarang. Ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu bertemu kembali dengan saya Hasan Nawardi. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tema sebelumnya solusi terhadap marah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mendeteksi dua penyebab marah. Yang pertama, hilangnya apa yang kita miliki. Yang kedua, sesuatu berjalan atau terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Namun sebelum kita beranjak ke solusi terhadap dua masalah ini, saya ketika berbicara tema ini ya diminta berbicara tentang tema ini saya sangat senang sekali ya paling tidak saya juga akan lebih belajar lagi untuk mampu mengendalikan marah tema ini e, mengingatkan saya ya pada sebuah hafalan anak-anak PK ya Biasanya anak-anak TK ada mahfudot ya, ada hafalan-hafalan kalimat-kalimat pendek atau hadis-hadis pendek. Salah satunya adalah <tik> la kaljannah janganlah marah bagimu surga. Itu biasanya anak-anak TK ya. Nah walaupun ini e, hafal anak TK maknanya maksudnya tentu tidak hanya sebatas untuk anak-anak TK. Ya, bahkan anak TK sebetulnya belum tahu juga ya marah itu apa sih kenapa marah itu jelek ya la uh, takdub uh, janganlah marah nah kalau anda tidak marah kamu akan mendapatkan surga ya tidak marah itu apa tidak marah itu ya anda berpikir tenang anda tidak cemberut ya muka anda tidak ditekuk berbicara dengan ramah kepada orang ya e, pembicara anda tertata dengan baik ya kira-kira e, tidak marah itu seperti itu ya e, sementara marah itu adalah anda membentak-bentak berbicara volumenya tidak karuan ya mata melotot Ya, mungkin tangan juga ikut melayang ya, banting apapun yang ada di depan Anda ya. nah itu kira-kira konkretnya ekspresi marah ya. nah kalimat tersebut ya, sebetulnya sebuah sebab dan akibat jika Anda menahan marah atau mengendalikan marah apa yang manfaat atau akibat yang akan Anda peroleh adalah surga Surga di sini ya tentu uh, bisa surga dalam arti yang hakiki yaitu yang Allah janjikan nanti di akhirat tapi juga bisa surga dalam pengertian ya bisa Anda cek di kamus KBBI atau kamus yang lainnya apa sih pengertian surga itu ya apa sih yang kita pahami ketika seseorang berkata surga atau saya dikasih angin surga ya apa sih yang di atau surga dunia atau kata-kata surga lah apa yang kita pahami ya yang saya pahami teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala surga itu adalah sebuah sebuah ungkapan untuk eh, apa ya rasa bahagia Se, sebuah simbolik atau apa ungkapan untuk menyatakan Nikmat yang tak terhingga, nikmat yang luar biasa. Itu kira-kira surga, ya. Nikmat dalam bentuk apapun, ya. Di surga itu kan apa yang kita inginkan eh, terpenuhi, tidak ter perlu capek-capek, ya. Segalanya berjalan eh, dengan sangat rapi, kedamaian dirasakan, ya ketenangan, kenyamanan, bahagia. Ya, intinya seperti itu, ya. Ketika seseorang mengatakan surga, nah, artinya apa dari kalimat tersebut? Latar gombal Kalijana: "Kalau Anda mampu mengendalikan marah Anda, ya, Anda akan memperoleh surga dunia." Paling tidak, ya, rasa nyaman, rasa tentram, banyak kawan, ya, rizki juga datang, ya. Bayangkan ketika Anda marah-marah Orang yang mau bertransaksi kepada Anda Ya dia akan mundur lagi Artinya rezeki yang tadinya mau datang kepada Anda Akan pergi lagi ya. Jadi eh Kalau Anda tidak marah Mengendalikan marah Anda Maka Anda akan memperoleh kebahagiaan Kenikmatan dan surgawi-surgawi lainnya Kebalikan dari latak dobel Jannah ya, dalam usul fikir disebut mafhum mukhalafah, yaitu kebalikannya, ya, wa inta kira-kira mafhum mukhalafah, atau kebalikannya seperti itu. Kalau tadi bagimu jangan marah, kalau kamu marah bagi kamu surga, kebalikannya adalah kalau kamu marah maka bagimu adalah neraka, ya. neraka juga. Uh, saya artikan di sini alhasil neraka itu uh, yang saya maksud adalah ya apapun yang negatif lah, ya tempat yang tidak menyenangkan sangat menyiksa ya tidak ada enaknya sama sekali uh, isinya adalah penderitaan dan masalah-masalah kira-kira neraka itu seperti itu maka ketika anda marah yang akan menimpa pada diri anda adalah berbagai masalah berbagai kesulitan berbagai penderitaan ya itu ya sahabat-sahabat ngawas ngaji obrolan zaman sekarang ya hari rahmat Allah kembali ke uh, pembicaraan awal tadi ya kita akan berusaha mencari penyebab marah itu yang pertama adalah hilangnya apa yang kita miliki seperti kasus anak kecil tadi ya uh, maka solusinya adalah kita harus menyadari bahwa apapun yang ada pada diri kita adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. apa yang menjadi yang diklaim oleh seorang anak kecil tadi sebagai miliknya ya sebagai miliknya sebetulnya bukan milik dia ya tapi milik orang tuanya dia klaim ini mobil saya ini rumah saya bahkan dia mengklaim ini ibu saya ini e, bapak saya jadi dia tidak mau berbagi bahwa ibunya itu sebetulnya bukan ibu dia saja tapi juga ibu bagi kakaknya kakaknya bapaknya juga juga bapak kakak-kakaknya. Tapi ketika di usia tertentu, anak kecil tidak, mangen, tidak mengenal berbagi. Tapi dia sangat egois bahwa semua itu, termasuk ibu dan bapaknya adalah milik dia. Ya. Tapi ketika sudah beranjak dewasa, dia akan mulai menyadari bahwa yang selama ini dianggap hanya miliknya, ternyata milik bersama. Bahkan dia juga Uh, suatu saat akan menyadari bahwa apa yang selama ini dia miliki sebetulnya bukan milik dia. Ya. Nah, kalau kita mampu berada pada pemikiran seperti ini bahwa apa yang kita miliki adalah semuanya adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, termasuk tubuh kita. Ya, fisik uh, kita ini adalah amanah yang harus dijaga oleh kita. Ketika uh, kita kehilangan sesuatu, seharusnya ya kita melepas dengan sangat legowo apa yang memang sebetulnya bukan milik kita. Ya. Ketika kita dititipkan oleh seseorang, sesuatu, lalu orang itu mengambil kembali, ya kita seharusnya memberikannya dengan ikhlas, ya menerima. Ya bahkan mengantarkannya karena ya, itu emang bukan milik anda, ya kita lahir tidak memiliki apa-apa, kemudian kita mengklaim bahwa ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya, dan ketika kita juga pulang, ya kepadanya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya pulang, meninggal, semuanya pun juga tidak akan kita bawa, ya dengan kesadaran ini maka Ketika kita kehilangan sesuatu, kita tidak akan marah. Ya, uh, sebaliknya, ya, sebaliknya, uh, ketika seseorang uh, menganggap seperti anak kecil tadi bahwa ini milik saya, maka sedikit jangankan hilang, sedikit aja diganggu oleh orang lain, dia akan marah, ya, karena menganggap itu adalah milik dia. Nah, yang kedua, penyebab dari marah itu adalah karena sesuatu terjadi tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan harapan, dengan keinginan. Ya, kayak tadi saya ingin jalannya, jalanan itu lancar sehingga bisa sampai tepat waktu ke tujuan, tapi ternyata macet. Ya. Dan itu tiba-tiba tidak tertuga, tidak terduga, yang biasanya di jam tertentu tidak macet, saat itu macet. Anda marah. Teman-teman ya. sekalian, ya eh, per, seperti juga pernah sekilas saya sampaikan di sesi yang lain, bahwa sesuatu itu terjadi ter, disebabkan oleh banyak faktor. Sebagian dari faktor itu, kita ketahui dan sebagian lagi tidak kita ketahui kita mengenal istilah faktor X ya dalam hitung-hitungan kita sudah bisa menghitung bahwa ini akan mengakibatkan ini saya akan untung sekian ya itu catatan di dalam kertas prediksi Plan A, plan B, plan A akan begini, plan B akan begini, plan C akan begini. Itu hitung-hitungan di dalam kertas sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Namun, kita mengenal ada istilah faktor X. Yaitu sesuatu yang di luar dugaan kita. Sesuatu yang terjadi di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Maka... E, jangan terlalu percaya diri bahwa segala sesuatu itu akan terjadi sesuai dengan rencana Anda ya karena tadi ada banyak faktor sehingga sesuatu itu benar-benar terjadi e, sesuai dengan yang Anda harapkan nah, maka apa yang harus Anda lakukan ketika jalanan macet ya Anda marah kemarahan Anda sama sekali tidak menyelesaikan masalah Anda dengan marah-marah, eh, tidak lantas macetnya menjadi terurai, dan Anda tiba-tiba melesat, ya langsung sampai ke tujuan sama sekali tidak, ya. Bahkan yang asalnya masalah satu dengan Anda marah-marah mungkin bisa menjadi dua, bahkan lebih dari dua masalah itu. Asalnya masalah cuma macet saja. Ya. Tapi kemudian ya, karena Anda marah-marah, Anda melakukan sesuatu, akan berbicara, Anda berbicara sesuatu dengan tanpa kontrol, tanpa sadar sehingga menimbulkan masalah yang mungkin lebih besar lagi dari sekedar itu. Ya. Nah, karena itu sahabat-sahabat sekalian, untuk mengendalikan rasa marah Selain disampaikan dalam ajaran agama Berwudu, duduk atau berbaring ya Kita mencari dulu penyebabnya Karena penyebab marah itu Dua diantaranya Tentu masih sangat banyak lagi Karena penyebab marah itu adalah e, Hilangnya apa yang kita miliki Maka solusinya adalah Kita harus menyadari betul Bahwa apa yang kita miliki Semuanya adalah titipan tentu harus mengevaluasi kenapa yang sudah ada pada diri kita bisa hilang. Ya, bisa hilang. Ya. Ada juga faktor kesalahan-kesalahan dari kita mungkin. Dan yang kedua, penyebab marah itu adalah sesuatu kita harapkan terjadi berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita juga tidak E, jangan terlalu pede Jangan terlalu percaya diri Bahwa dunia ini terkendali Sesuai dengan keinginan Anda ya Sangat Banyak sekali Faktor X mungkin X1 X2 dan XX Selanjutnya hingga tak terhingga ya Karena itu Ketika Anda e, Sudah bulat Sudah yakin Melakukan sebuah rencana yang harus selanjutnya yang Anda lakukan adalah Berusaha maksimal menjalankan Rencana itu, berdoa Dan bertawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah eh, Agar Rencana Anda Berjalan sesuai dengan Yang Anda harapkan Setidaknya ketika target Anda eh, dari Pekerjaan tersebut, Anda akan memboleh Sepuluh keuntungan ya mungkin di angka 8, di angka 7, atau di angka 9 itu sudah alhamdulillah, sudah luar biasa sekali lagi, tetap harus melakukan muhasabah, evaluasi kenapa 10 target itu hanya tercapai 7 atau bahkan 6 tentu ada beberapa kesalahan atau faktor yang sebelumnya di luar prediksi Anda ya, mari melakukan muhasabah Ya, terutama ketika kita menjelang tidur, selesaikanlah masalah-masalah itu jangan sampai dibawa tidur. Lakukan muhasabah, apa aja kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan apa aja kesalahan-kesalahan, ya, keburukan-keburukan yang kita lakukan dalam seharian ini, ya. Mohon ampun jika Anda melakukan beberapa kesalahan dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk merima kebaikan kebaikan yang anda lakukan demikian untuk sesi hari ini uh, wabillahillahihrobbilalamin wassallallahu ala saidina muhammad wala wa alisa saidina muhammad wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh